Baiklah, karena Muna sudah siap Mari kita lihat soal ronde ketiga Jeng-jeng okay. <laughs> Bentar, belum muncul di Muna <laughs> Ini pasti Oli nih yang bikin ini masih... ada ada ada bgm romantis enggak? oh bgm romantis, <laughs> baiklah Risu-Risu oh, punya nih bgm romantis nih bentar ya uh, mana oh. nih? ada nih, ada <coughs> nih Risu-Risu selalu pakai BG bgm ini nih <coughs> kali ya nah ada nih, ini nih nah udah, romantis okay hmm. Oli kau bagaikan rembulan yang tidak pernah mati di hatiku Kau bagaikan manusia yang selalu ada di sisiku Hingga mati pun aku akan terus bersamamu Maka dari itu Oh, crazy, Oli Maukah kamu menjadi istriku? Oh, ini nggak ada, nggak apa-apa ya? Nggak <tuh> apa-apa, nggak apa-apa, nanti paling dia nonton dari klip lagi <tuh> lagi